Selamat datang di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Selama perkuliahan kita akan menggunakan Morning Maranatha Online Learning, Rumah Belajar Universitas Kristen Maranatha. Silakan teman-teman login menggunakan akun yang sudah dimiliki. Kode mata kuliah ini IN089 Enterprise Resource Planning 3 SKS dengan dosen pengajar saya Meliana Kristianti. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep sistem ERP, bagaimana sistem ERP membantu banyak perusahaan dalam mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, serta mendukung operasi dari proses bisnis yang efisien. Mata kuliah ini memperkenalkan berbagai fungsi pembelian, penjualan, produksi, konsep financial accounting dan management accounting, serta mempelajari siklus dan proses pengelolaan sumber daya manusia. Berikut ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah, pustaka, dan beberapa catatan. Untuk kontak dosen, teman-teman dapat mengakses di meliana.it.maranata.edu. Kemudian perkuliahan kita setiap hari Selasa, pukul 15-17, link Zoom Meeting dapat dilihat per pertemuan. Di sini juga saya mencantumkan dokumen pembelajaran RPP, RPS, dan RTM. Untuk tanggal-tanggal penting, teman-teman dapat mengakses silabus perkuliahan. Kemudian kita juga ada modul, teman-teman dapat mengakses di bagian ini. Diklik saja untuk modul perkuliahan kita selama satu semester. Di akhir akan ada ujian sertifikasi, sehingga teman-teman perlu mengumpulkan file KTM teman-teman. Silakan di-upload di lokasi ini, dan nama filenya adalah nrp underscore nama lengkap. Sampai berjumpa di pertemuan pertama untuk mata kuliah Enterprise Resource Planning. Terima kasih.